Kamu Gotoyo, Rahayu Syekh Gendumadi, Kasih Ngeribdo Sambi Koma. Jumpa lagi bersama kami di virtual perkutut di channel TSPB TV. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk jika Doro adalah orang Jawa dan Membelarap burung perkutut atau putut. mungkin Doro pernah mendengar mengenai seruan untuk membela burung perkutut dengan angka ganjil. Kenapa bisa demikian? Dan mana yang sebenarnya lebih baik, apakah jumlah ganjil atau justru jumlah genap? Jawa pada zaman dahulu memiliki sebuah tradisi yang mengatakan bahwa lelaki sejati akan menjadi sempurna jika memenuhi beberapa kriteria salah satunya adalah memiliki kukilah atau manggung juga bisa disebut sebagai manuk anggung-anggungan dan burung berkutun masuk dalam hal ini Karena orang Jawa, khusus zaman dulu, memiliki pandangan dan demikian dengan burung perkutut, maka di heran jika ada beberapa ajakan, salah satunya untuk memelihara burung perkutut dengan jumlah ganjil. Ketika kami secara khusus menelusuri hal ini, tidak ada catatan atau literatur yang secara pasti menyebut alasan kenapa harus memelihara perkutut dengan jumlah ganjil namun memang dari nenek moyang Jawa ada yang menganjurkan untuk mendarat burung perkutut dengan angka ganjil dan tentu sah-sah saja jika kita ingin mengikuti hal tersebut dengan tujuan untuk meringuri kebudayaan, tradisi atau ajakan yang sudah diberikan nenek moyang. Kali ini kami akan mengulas tentang jumlah perkutut yang baik dipelihara. Berikut adalah kami dari tutur bulan yang kami ketahui dan tanpa merasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu katuranggan burung perkutut. Cara mengenai perkutut katulang biasanya akan mengait dengan hal-hal yang gaib dan termasuk perihal kekuatan gaib, padahal menurut kepercayaan orang-orang tua kita dulu burung perkutut dianggap sakar karena memiliki nilai falsafah yang agung. banyak yang meyakini dengan melihara perkutut itu akan membuat dampak positif dalam hidup dari tutur mulai yang kami ketahui dan tanpa mengoleng rasa hormat bagi mereka yang percaya akan adanya kekuatan gaib dalam perkutut katuranggan sebagai pecinta perkutut meyakini bahwa burung perkutut itu memiliki gaib yang bisa membantu mengadrajat dan bisa membantu manjaran rezeki perkutut memiliki suara yang sangat merdu selain diambil manfaat dari merdunya suara agungan perkutut banyak juga orang yang meyakini bahwa Agungan terkutut itu bisa memberikan Suatu firasat yang akan terjadi Pada keluarga pemeliharanya Sisi balik kebaikan itu ada keburukan Tidak semua Katurangan terkutut itu baik dipelihara Ada nama-nama katuranggan Yang tidak baik dipelihara Dalam kesempatan kali ini kami akan bahas tentang jumlah yang ideal berapa ekor yang harus dipelihara. Sebelum menjawab pertanyaan jumlah ekor yang baik dipelihara ada baiknya kita analisa bersama dulu tentang kata ganjil. Karena kami menemukan dua versi yang berbeda sudut pandang. Versi yang pertama kami akan mengulas bagi mereka yang percaya untuk mengelar burung perkutut harus ganjil. Begini alasannya. Banyak orang mengatakan jika melara burung berkotot itu yang baik jumlahnya yang ganjil. Melara burung berkotot dengan jumlah ganjil adalah pakem sejak zaman dahulu yang masih diikuti hingga saat ini. Secara filosofi Segala sesuatu yang bernilai hendak bermakna sudah selesai Dengan demikian beberapa hal yang bersifat ganjil bermakna belum sempurna dan harus disempurnakan Jadi anjuran melara berumperketut dalam jumlah ganjil adalah simbol pengharapan dan keinginan untuk berkembang Setengah dari sisi spiritual, jumlah ganjil melihat kondisi manusia yang harus terus disempurnakan Dengan terus belajar dan beribadah kepada Tuhan agar hidup menjadi lengkap Tak hanya itu, dalam tradisi masyarakat Jawa dan Jawa, jumlah ganjil memiliki makna tertentu diantaranya. Angka 1 memiliki makna mijil kamulian sebagai simbol harapan menuju kehidupan yang lebih baik. Angka 3 memiliki arti semangat untuk meraih kesuksesan dengan cipta, rasa, dan karsa. Angka 5 memiliki makna sabdo sebagai simbol agar dipercaya dan diikuti orang lain. Angka 7 memiliki arti pitulungan. Dalam bahasa Indonesia berarti pertolongan yang bermakna simbol harapan agar selalu mendapat pertolongan dari Tuhan dalam segala hal. Angka 9 memiliki makna kepemimpinan dan kekuasaan. jumlah ini memiliki makna yang mendalam sebagai simbol harapan agar mampu meraih kedudukan tinggi. Angka 13 memiliki makna las-lasan urib. Yang memiliki arti untuk selalu mengingatkan manusia agar lebih memikirkan akhirat karena kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Sedangkan untuk jumlah 15 dan selanjutnya hitungannya kembali dari makna angka pertama, yaitu micil kamulian. Menurut ilmu kejawen kata ganjil memiliki maksud agar manusia mendara perkutut yang tidak biasa, dalam arti memiliki kejilan atau keturangan tertentu. Seperti diketahui jumlah burung berkutut yang memiliki ciri khas yang unik dapat dijadikan pitutur atau wejangan dalam menjalani kehidupan Versi yang kedua kami akan mengulas bagi mereka yang percaya untuk melihara burung berkutut harus genap Berikut alasannya ini berbeda dengan pengetahuan yang kami dapat menurut cerita dari tutur-tutur yang kami ketahui jumlah ganjil itu belum tentu baik dari kata ganjil itu sudah bisa dirasakan bahwa ada sesuatu yang kurang definisi jumlah ganjil menurut tutur-tutur yang kami dengar itu artinya bisa lebih dan bisa kurang dari pemaparan tentang memiliki perkutut dengan jumlah ganjil dianggap kurang baik bagaimana jika melihara perkutut itu dengan jumlah yang genap Menurut analisa tutup jumlah yang kami ketahui yang namanya genap itu pasti pas, cocok, sesuai, dan kompak. Penalarannya apabila berdua berarti bisa berjodoh. Dan itu bisa dikatakan ia sekata. Sedangkan arti dari jumlah ganjil itu artinya bisa kurang satu atau bisa kelebihan satu. Biasanya untuk menyatukan tiga hati menjadi satu itu akan sulit dan banyak rintangannya. Berbeda dengan menyatukan dua hati menjadi satu, itu akan lebih mudah untuk melaraskannya. Di baratan ganjil itu bertepuk sebelah tangan, jika genap itu bertepuk kedua tangan. Dengan bertepuknya kedua tangan, harus bisa menghasilkan bunyi. Kesimpulannya, apabila melara burung berkutut dengan jumlah ganjil itu berarti karena dianggap belum sempurna dan si pemiliknya wajib menyempurnakan. Apabila melara burung perkutut dengan jumlah gelap itu beralasan memiliki arti keseimbangan Terus bagaimana dengan versi seperti perkutut putih Berikut penjelasan kami Menurut kami Memiliki burung perkutut boleh ganjil asalkan jumlahnya satu Namun memiliki kata giswa yang selaras dengan pemiliknya Karena burung perkutut tersebut akan menjadi piandel Biandel adalah sebuah keyakinan dan kepercayaan yang termanifestasi dalam wujud berbagai benda pusaka yang penuh misteri dan serat makna yang harus dipahami dan dimengerti dengan pemahaman yang benar dan mendalam kepercayaan tersebut bukan merupakan sesuatu untuk disembah atau dipuja tetapi hanya merupakan sebuah media yang berisi doa, harapan, ajaran dan tuntunan hidup bagi orang Jawa yang termaktub dalam Sangkang paraning Gumadi, Sangkang Paraning Pambudhi lan Manunggaleng Kawula Gusti. Piwulang piweling tersebut dikemas secara halus dan tersiap dalam bentuk ilmu katarangan bertutup. Karena pada zaman sekarang ini hanya serlindir orang yang mampu memahami ajaran luhur yang terkandung dalam ilmu katronan burung berkutub Juga tentang keris dan wayang Bahkan ada sebagian orang yang memberikan stigma negatif dengan label syirik pada benda-benda pusaka yang penuh makna Dan perlambangan yang merupakan peninggalan adi luhung dari leluhur kita yang sangat berjasa membawa ajaran Islam ke tanah Jawa Hal dari apa yang kami pahami syirik hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak memahami bahwa Allah adalah Sang Pencipta kehidupan dan semua makhluk di jagat raya ini adalah ciptaannya. Lalu apakah mungkin makhluk bisa menandingi penciptanya? Jin dan iblis adalah makhluk ciptaan Tuhan seperti halnya manusia. Mereka juga adalah makhluk ciptaan Tuhan yang ditakdirkan untuk ada di dunia ini Tuhan bisa dan berhak berbuat apapun pada makhluk, makhluk ciptaannya Termasuk kepada para malaikat sekalipun Kehendaknya tidak bisa dicegah atau dilawan oleh siapapun Jika jin dan iblis bisa mengabulkan permintaan manusia, itu semua karena memang Tuhan menghendaki hal itu terjadi Dan Tuhanlah yang mewujudkannya dengan perantara para makhluknya Karena sejatinya kehidupan ini mutlak skenario Tuhan Jika seseorang telah dapat memahami hal ini, maka tidak ada lagi istilah syirik baginya Apabila lebih dari satu, yang baik adalah genap Karena apapun yang dijumlah dan hasilnya genap bersimbolkan raja keseimbangan Seperti halnya, kehidupan di dunia haruslah seimbang Keseimbangan lingkungan atau sering disebut juga dengan keseimbangan ekologi Adalah hubungan kompleks untuk organisme hidup dan kondisi lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya Apabila keseimbangan alam rusak dan sumber daya punah Hal ini akan memengaruhi kehidupan makhluk hidup dan ekosistem tempat tinggalnya. Keseimbangan alam hendaknya dijaga demi kelestarian makhluk hidup. Keseimbangan alam dapat tercapai jika manusia dapat memanfaatkan alam secara tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keseimbangan berarti keadaan seimbang. Sedangkan alam diseartikan sebagai lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi kesimbangan alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala isi bumi dan langit yang berada dalam kondisi atau keadaan seimbang Keseimbangan alam atau balance of nature diartikan sebagai bentuk kesimbangan antara kehidupan biotik dengan lingkungan Sering kali keseimbangan alam dirusak oleh manusia contohnya dengan mengeksplorasi sumber daya alam menebang pohon sembarangan tidak menggunakan bahan ramah lingkungan dan masih banyak lagi Mungkin para doro pernah mendengar istilah empat ganjil dan 5 genap 4 memang angka yang genap Tapi dalam mempengaruhi filsafah ini dianggap ganjil Karena yang dikatakan genap adalah bila kekurangan yang satunya terpenuhi sehingga menjadi 5 Genap sini persamaannya adalah utuh atau bulat Dan bila kita kaitkan dengan perihal kehidupan di mana ada banyak persoalan-persoalan di dalamnya maka cara menyelesaikannya juga harus menggunakan kaidah empat ganjil lima genap dengan menggunakan kaidah tersebut persoalan tersebut tidak lagi menyisakan sisa sehingga menjadi tuntas begitu juga dalam membuat kebijakan untuk diberlakukan di masyarakat namun memang dalam cara ini yang digunakan adalah musyawarah untuk mufakat bukan dengan cara voting cara voting sebetulnya tidak termasuk dalam filosofi empat ganjil lima genap karena yang terpenuhi hanya empat macam hal yang unsur empat tersebut bisa bermacam-macam dan relatif dan kekurangan satu hal lagi yang urgent yang menjadikannya paripurna tidak terpenuhi sehingga kebijakan atau keputusan yang sepertinya tersebut biasanya tetap saja menyisihkan sisa persoalan di belakangnya Filosofi 4 dan 5 genap Memang seperti Cara filosofi yang sangat ideal Namun akan menjadi Berguna bila terjadi Kebutuhan-kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan Dengan tingkatan kerumitan yang tinggi Meskipun demikian Beberapa orang Jawa juga Menyebutkan bahwa apakah harus melihara burung perkutut ganjil atau genap itu tergantung dari kemantapan hati masing-masing. Jika Ndoro lebih mantap untuk melihara dengan jumlah ganjil silahkan. Kalau lebih mantap dengan jumlah genap juga monggo. Bahkan ada juga yang lebih suka melihara burung perkutut. Dengan angka genap seperti empat yang dihubungkan dengan filosofi kalau rumah memiliki empat yang atau cagak. Lepas dari acakan nenek moyang kita yang mengajarkan untuk melihara burung perkutut dengan angka ganjil Kami selalu mengajak Ndoro untuk selalu menjaga dan meliharanya secara baik dan benar Jadi entah Ndoro lebih suka untuk melihara perkutut angka ganjil atau genap yang pasti harus dirawat dengan sungguh-sungguh Jika Ndoro memiliki cerita soal burung perkutut, sampaikan melalui kolom komentar di bawah Rahayu syakung kalis ingre pedo nir ing kolong.